Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad 81 Club Di video kali ini saya akan melaporkan kondisi sedang Banjir Lampung Selatan Tugasnya banjir menghanyutkan tiang listrik Oh Bang Berto Ngapa Bang? Mandi Bang Lagi mandi bos Iya lah sekalian sekali nih Biar rencar otaknya Wow luar biasa kakak ini itu dia itu besok ambil lagi ya ya deh wow luar biasa banjir hari ini untuk tahun ini luar biasa saudaraku saudara-saudara halo bang ini si abang lagi nyuci motornya ini adalah Rawas Serapi uh banjirnya dahsyat, terdahsyat di tahun ini Oh, airnya tambah deras